Aku mengerti Perjalanan hidup yang kini Kau lalui Ku berharap Meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah biarku menemanimu membasuh lelahmu izinkan ku Kisah jangan bangunki nama mu di sana mendengar kamu bercerita menangis tertawa biarku. Bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini. Kalau letih, coba lagi, jangan berhenti Oh, ku berharap Meski berat, kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang menakluk Biar indah, biarku menemanimu membasuh lelah. Ijinkanku lukis saja Kau bahagia, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.